Ketika Tuhan masih masalah anu berat eta ku Tuhan percaya ke anjing anjing teh hebat jadi jeng naun nyerah. Ges gitu weh Sing rajin sholat Mantap